Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey, halo ketemu lagi dengan saya adablang Tentunya di channel Dablang TV Oke dalam kesempatan kali ini saya akan membahas Karomah seorang waliullah yaitu Habib Jafar Al-Kaf dari Kudus Oke sebelum kita membahas Karomah beliau, kewalian beliau Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Karena subscribe itu gratis seumur hidup dan membantu saya untuk terus bisa berkarya membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya Habib Jafar Al-Kaf adalah seorang waliullah banyak yang menceritakan rumah beliau kewalian beliau kalau karomah itu dibukukan dan buku itu disimpan di kamar Maka saya yakin saking banyaknya karomah beliau Maka kamar itu akan penuh dengan buku-buku itu Oke saya akan membahas satu karomah Tentang seorang wali Habib Jafar Al-Kaf Yang diceritakan oleh Habib Umar Al-Mutohar Semarang Ketika itu pada waktu Jai Hamid Pasuruan masih hidup Salah satu kesukaan Habib Jafar al Alkaf adalah jalan-jalan, dan beliau suka menginap di salah satu rumah yang paling jelek. Dan pada satu kesempatan beliau jalan-jalan di daerah Pasuruan, dan seperti biasa beliau memilih salah satu rumah yang paling jelek. Setelah dipersilahkan yang punya rumah, beliau Habib Jafar al Alkaf bersama Habib Umar Al Mutohar dipersilahkan masuk. Sewaktu di dalam, kebetulan. Di situ ada seorang wanita yang mau melahirkan. Wanita tersebut mengalami kesusahan dalam melahirkannya. Satu jam, 2 jam, bahkan sampai tiga jam tidak belum juga bayi keluar. Lalu sang bidan memponis bahwa si ibu tersebut harus dioperasi. Dengan rasa kebingungan, karena jangankan uang untuk operasi, untuk makan sehari-hari pun keluarga tersebut merasa kesusahan apalagi untuk biaya operasi melahirkan saat semua pada kebingungan keluarga pada kebingungan lalu beliau Habib Jafar Alkaf berbicara apakah ini daerah pasuruan lalu serentak semua berkata iya betul bib ini adalah daerah Pasuruan. kalau begitu ini berarti daerah kekuasaan Yai Hamid nah jika betul beliau seorang wali, maka Yai Hamid sebentar lagi akan ke sini," pungkasnya Habib Ja'far. Berbicara kepada semua orang yang berada di situ, semua orang saling pandang, merasa bingung apa maksud dari Habib Ja'far tersebut. Selang waktu beberapa menit kemudian, pintu rumah ada yang mengetuk, lalu ada yang salam. Lekas semua menjawab salam dan bergegas, salah satu membukakan pintu rumah tersebut ternyata yang masuk adalah Yayi Hamid Yayi Hamid masuk sambil membawa itu air putih ya di tangannya setelah bersalaman kepada Habib Jafar al dan berpelukan lalu Yayi Hamid berkata ini bib pesanan jenengan air minumkan aja ke pasien nanti insya Allah akan sembuh setelah itu Yayi Hamid Farmit pergi pulang dan Habib Ja'far pun memberikan air tersebut kepada pasien yang akan melahirkan Ajaibnya setelah beberapa waktu Tidak merasa kesusahan, tidak merasa kesakitan Bayi itu keluar dengan selamat Nah, disitulah salah satu karomah Habib Ja'far dan Yahya Hamid Dan beliau-beliau itu adalah seorang waliullah Yang kita tidak mungkin memahaminya Karena dari perkataan batin Jai Hamid dan Habib Ja'far Al-Kaf bisa menyambung mungkin dia komunikasi secara batin atau bagaimana saya gak paham itu dan kisah ini diceritakan oleh Habib Umar al Mutohar Semarang beliau adalah teman Habib Lutfi juga teman Habib Ja'far Al-Kaf oke mungkin saya cukup sekian dulu saya ceritakan salah satu kisah karomah kewalian Habib Jafar al Kudus oke jika teman-teman menyukai kisah ini silahkan klik like dan jika merasa berguna silahkan klik share oke semoga bermanfaat dan semoga menambah iman kita tentang kisah karomah